kada. Pak. Iya, Sehat, Bu. Ayo, di jandani iyalah tetep kayong dua show nah, itu, nah. pernah ke sini 2013 pak. pak pak itu pak botonya, Pak tapi itu rambutnya gamutnya kayo ini pak ada pak <gulungan> <gulungan> <jireng> itu <gulungan> iya jireng itu iya Pak, sini, Pak Oh, <laughs> lawyer, bantung, bantung, bantung. Oh iya, ya, ya di foto, Tangan kiri di atas, Pak oh, yeah. iya Maksudnya apa gitu? Pak Ya selamat pagi, selamat siang, macam-macam pak. Oh. Ini pokoknya salam pak, salam hormat pak. Ya, keran-keran ini podo garung ini. Podo. Oh, pak, apa ya? Abi jam sabtu di pasar sih nggak jualan ada saya itu apa garung saya pak? Pak, mau mau mikir pak ya pak. Pak. Ya. Ya. Ya, begitu Pak. Dulu mari mari LK Pangestu ya, cuci mokak di sini baru kanus jadi jadi kebang dunia itu ya, Pak. Logi dapur hanyar pemasang sampai. Oh, Pak. Oh, Pak, gratis. Bapak ini. Oh, ya. Touringnya ya, touring, Pak. Iya. Popo laut benar. Itu di Kakaka Pak yang dulu bawahnya ada, Atau, yang canggu itu, iya di sana Pak. Alas keran airnya ini buat tulisi loh. <gul> <gul> ya apa lho? Keran air buat tulis keran air. Mau kok sampai dilara tulisi? Ini sumur. <gul> <gul> ini tempat tulanan kucing, ya Pak. <gul> ini dari belakang untuk mau go. Apa? Perempuan oh ini masih gini. Ya, dulu, dulu kan baru dari nah, terus, nah, terus, terus, perluasan, perluasan Oke udah pake kamera nggak bawa kamu hati. Ya, oh, ya, oh, <laughs> ya? ya, itu muka ini juga sampai di diur ini Bapak nih. Sering ketemu ya melihat tahu Pak Rio itu sekarang aneh mukanya glowing. Itu karena tutup muka ya. Iya, itu asli ya, Mas? Asli, asli. Pak. Pak. Ini baru ya? Enggak, Pak. Semua eh kalau baru, yang bawahnya kan? itu baru, tapi ini bangunan konstruksinya lama. Pak. Kayunya ini baru. Lama lama, oh, lama, lama, lama. Cuma ya, kita kerok, kita beli tomat. Oh, kerok, kita beli tomat. Cuma pertanyaan ini seperti Pak Ganjar itu banyak, Pak. Terus akhirnya saya beli di rumah, nggak hmm. saya kerokin Pak. Tapi pertanyaan ini kondusif, kan? Jadi, di alat press. Zaman kuno yang masih kita bisa melahir, Press apa? Press. Uh, pres. Itu press press oh, pres. pres. uh, pres. pres. okay. nah, ini uh, Ini penitaman. Ya? di ini. Nah, jadi. Ini, nah, ini kamar mandi kamar mandinya kalau ada tamu pak mau dibawa pak jangan yang terus pak ya nah, ini, ini di, klasik foto foto, foto lebih klasik kamar nah, mandinya itu. modern ya. Cukup oh, <laughs> Ini 2 meter. Oh, ini, ini 2 meter bapak bapak bapak iya. Siapa? Hmm. Ya Pak, itu ini saya besar di nasional, aku masih oke. Saya nyontohnya nyontoh Malaysia Pak, ya, Jadi uki ukirannya apa itu lebih ya? Kalau yang dari Cina asli. Ini gemboknya itu tidak se seperti ini. ini. Ini memang... Ini Repro. Repro, betul Pak. Bibi <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> ya? Iya, Bibi yang di depan lagi hasilnya dikaryakan. Oh, iya oh, iya iya. Ini Pak, foto fotonya bapak. <tuk> 2013. <tuk> iya Pak. Rambutnya masih ada item, Pak. <laughs> katanya pak, <smodel AI rid Reid> eh, katanya pak Jokowi suruh putih. <explos> Itu <dunia> uh, <mik> uh, yeah, Pak. Itu pernah ada Pak Victor ada Bapak paham ini, batik-batik, Yang <Lucian> kalau yang sini Pak, yang dalam Pak ini. Kalau langsung kan banyak kain Misalnya kalau datang ke sini pengennya langsung pakai Oh, benar juga sih kan Pengen ya. ketul Pak Instan Itu bukan Bapak yang pernah Langsung kita bangun, langsung kita bangun Waktu berjalan kita waktu Imlek gitu kan Nah sekarang, telapon sudah. Ya. Maksud saya kalau sudah tinggal event ya. Show apa mode show gitu ya di sini Pak tolong pak, yang utama itu kalau bisa pak, travel pak Atau waktunya ada mobil IS itu dari Semarang ke Lasem itu dua pak eh, Ada penumpang, nggak ada penumpang itu nek bisa itu ada pak jadi kesulitannya itu Semarang menuju ke Lasem itu masalah transportasi oh, iya. tolong Pak, Nek Bisa itu Pak, Pak diajak dimajukan. Bisa, ya pokoknya ada mobil HS itu dua bisa bolak-balik nah itu sopor ada penumpang nggak ada penumpang nah terus di bandara-bandara -bandar, nah, bandar, penumpangnya terus piye? Tetep, tetep itu jalan, nanti lama-lama kan, oh, iya. kan pertama kan pertama kan satu, dua, tiga, empat, lama-lama kan tetep Orang itu oh mengenal jam sekian itu tetap jalan terus seperti kalau Solo itu kan ada transferan pak itu kan jalan ya, terus. Ya, ya, ya. ya itu pak maksudnya pak tolong pak. Terus kayak event itu oke okay. terus itu transportasi itu pak ya. Oh ini digumbel ya. juga ya ini ya. Nah, itu nih. Aku... <laughs> oke kumpul-kumpulin dari Anu juga ya dari karya luar ya ada di luar negeri ini all size gitu oh enggak, ada ukuran buat ibunya Pak sekali ini ya masuk buat bapaknya gitu. <tuk> bapak ada loh, pak. ini ukurannya apa ini ini <tuk> ya, ada ukurannya buat bapak juga ada kalau mau nanti diambil XL mm Om Pak Pak Ganjar minum Pak, <tuk> <tuk> pak, pak ini. Minum, minum, minum, minum Ini Ayu, tem Tau, tem Ayo teman-teman dari Tau, Pak Ganjar. Ya, kru tim. Ya, silakan minum Bapak <tuk> Ayo teman-teman dari yang dari Pak. <tuk> nah itu pak, um, apa warnanya pusia warna-warna pusia, pusia. warna-warna keinginan pak nah ini juga cantik ukurannya pak? em, em cukir pilihan bodi lagi ya oke, ini lagi, ini lagi kan gantinya lagi iya, ini boleh jual ini boleh jual iya, ini batik yang cantik nih makasih bapak pusia, ini ada batik, ini yang ditulis batik-batik lasem ya, bapak ganjar aja datang ke sini lah. No. Oh. nih iya, ini mas Bapak kalau ada izin, ini untuk kan, uh, hall untuk nanti kayak pameran yang tidak harus dirembang. Atas nanti ruang meeting room, ini ada beberapa <tuh kamar <tuh> untuk 20 orang. 20 orang bisa atas, bisa untuk 60 orang. Nah ini kayak ballroom, tapi ballroom terbuka, Pak. Ya siapa tahu, Pak, nanti langsung <tuh> diadakan event gitu, <tuh> Pak. Jujur, ya, anggap ya, oh, ini kan sampai ini view-nya kan. Ini kan daerah pesisiran, tapi kan Majalassa ini kan ya itu luar Sip, Sip loh, Pak. Sip. Sip. Ya, yes, terima kasih. Pak Presiden dulu sudah meminta beberapa tempat heritage itu kita pelihara. Dan salah satu yang dilasem ini. Kemudian dieksekusi sama Sugi. Lama saya lewat belum pernah mampir. Saya hanya dikasih fotonya, gambarnya pikir Nanti kita coba mampir. Lihat bagaimana revitalisasi itu bisa dilakukan dan ternyata beberapa sudut-sudut eksotis ternyata bisa di make up jauh lebih bagus ya di depan umpama ini ada model rumah batik yang dilasem ya pembatiknya ada di sana gedungnya tua tinggal diperbaiki saja nah ini beberapa juga e, bikin ada tempat matanya ya meskipun bentuknya masih belum seperti yang dibayangkan orang tapi jauh lebih bagus dari sebelumnya tempatnya bersih fasilitasnya diperbaiki dan kita harapkan nanti lasem ini akan hidup kalau berikutnya nanti kita bisa create lebih bagus lagi banyak event ada di sini mungkin ya lasem tempo dulu dan lasem masa sekarang itu wah untuk kacang buah bagus sekali dengan segala kreativitas yang muncul jadi ada sejarahnya tapi juga ada bentuk-bentuk uh, yang modern uh, punya nilai heritage ada terus kemudian kreatifnya ada wisatanya ada ya sehingga ekonominya bisa terwujud. Ya. Ah. Nih lagi berdaya nih langsung nih salam lasem yuk. Oh. <laughs>